abang wei lu marah lo do aduh be there subscribe to my channel and also Oke okay, next, hari ini juga kita akan melakukan proses pengepresan Orderan yang kedua Khususnya di koresori Ajo dalam mepas kilometer 20 Yo, bantu di subscribe, like, and comment channel ini Next kita akan pergi nopes hari ini juga. penjemputan Mbak truk di sana yang lagi proses bang Kita turun jemput sebagian yang ada Lakukan pengopresan Yuk kita lihat Pengopresan hari ini juga Bang kos bangun hari ini. bisa kan ini yang sudah dilakukan pemotongan terhadap alat penggeresan. nih sebagai alat potong ini bahan-bahan yang telah disediakan hari ini juga dan ini hasil dari potongan dari alat tersebut so, khususnya dikoresalizal aja jangan bebas kilometer 20 begitu teman-teman Atur rekan-rekan yang berminat silahkan saja Kontak person ke nomor 08314 656554 65 Yuk White Kita serak sejenak Oke okay. Kita lanjutkan video kali ini mengepresan bagian dinding Sudah selesai Next Khususnya di Karasori, Zal Ajo, yang bebas kilometer 20. Hahaha. <artificial vaanGetting> <gurusi> <Kala, Jow. Ajo. gurusi> Hahaha. Hmm. Oh. Kata, kata Ajo Hahaha. Hahaha. Ajo Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Ndak terlalu cakap nian sama ajo gurunya ajo keciknya. Aduh. Next. Kita lanjutkan proses pengepresan hari ini ada beberapa plat besi yang telah tembai. Ada lagi ana roda. Oh, ada. ada. Ya. Bonek? Ya. Itu masuk di, ya. Jadi di di pasina. Kok? Oh, ada. Oh, Itulah Berambang mana bang in load ah foto terakhir tu balik petik mana dah ye ni dah apa mana tu <Eduardo> dah load kat situ ah contoh sana <jago> tu dah ditanah rat. Jiba kikek nak do gi dia tu. Abang gue lok merhati gue. Maka tik wadonya yeah. katik ko indak nak delo, do lo <laughs> <laughs> <Nampak, bro>. do. <laughs> <laughs> aduh. <laughs> nak ko kan? Terima aku Pak. Juk. Minta ya? Eh? ya? dia lakukan, ya? Ya. Itu, ya? Ya? dia? Ya, Pak. Hahaha. Ya, Kau dah, kau di ya? Ya. Aku tak sana, oke okay, next ini masih dalam proses pengepresan hari ini juga dan hari ini masih tetap menunggu untuk dilakukan pengepresan dan ada beberapa bahan yang telah selesai dilakukan pengepresan dalam proses pengepresan <sukup> hari ini juga oke okay. Ini dia Yang nanti kita akan bawa Ke Zal Ajo Jalan bebas kilometer 20 Bagi teman-teman yang berada di luar sana Silahkan untuk dibantu di subscribe channel Ini like and nih Seniman api Kita bermain api Bukan berarti bermain hati Karena kita satu setia dalam cinta yang mati Oke okay, lanjut <tuk> nah. Masih proses pengepresan sampai malam kerja cari cuan demi engkau dan sebuah hati hasil dari proses pengepresan hari ini juga karena terdapat dua buah mesin itu bagian mesin pemotong dan ini bagian mesin pengepres dan ini merupakan hasil dari proses pengepresan hari ini juga yang nanti kita akan bawa ke karrosorizal aja udah bebas 2,20 bantu di subscribe like and comment channel ini supaya dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang kita inginkan bersama-sama agar saya tetap semangat untuk mengupload video-video tentang dunia otomotif khususnya dalam truk, pembuatan bak dump truk hari ini juga. Nih, sekarang udah ready pengepresan ini juga, oke? Okay. Ini bagian tulang. Samping kiri dan samping kanan Kita udah minta izin sama Owner atau Orang bersangkut bersangkutan Untuk membuat atau mengupload video hari ini juga Next Nanti kita akan bawa ke kereso Rizal aja Lepas, okay, kilometer Kita udah finishing hari ini Dalam proses pengepresan dam truk Dan hari ini juga kita akan berangkat untuk pulang Terima kasih kepada Bang Bro Yang telah melakukan pengepresan hari ini juga Terima kasih Jangan lupa di subscribe, like, and comment channel ini ya Terima kasih banyak dan Kita akan berangkat dulu Untuk mengemas barang-barang yang belum selesai hari ini juga Oke okay. Terima kasih banyak dan see you next time.